Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti, Lovers, Lovers Serta Leselot Lovers Dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Sekitar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah, para sahabat. Selamat dimanapun kalian berada. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada unggahan spesial juga untuk kita semua. Ini momen spesial banget ya, ketika di acara "Munduh Mantu Masya Allah", kelakuan Deddy Lesti dan Kakak Bella selalu bikin ketawa bahagia. Persahabat, ya. di depan tentunya. Kedua orang tua tercintanya juga Selalu cute, selalu romantis Persahabat ya Unggahan ini diripost oleh akun Sabaruteng Leslar. ada kalimat Gerson yang dituliskan Iya gambaran mundi jero kamar Tahkie Papuket Nah tuh persahabat ya, ini pakai bahasa Sunda Ini gambaran kalau di dalam kamar Katanya persahabat ya <gulungan> Luar biasa, mudah-mudahan sehat selalu Bahagia pokoknya untuk rumah tangga Dari idola Kesayangan kita untuk berikutnya, ada unggahan spesial juga bersahabat. Ya, dari akun Claudia Putri ini, Masya Allah, mengunggah sebuah postingan ibu Rosmala Dewi dan Papa Daniel, ya, sedang berdua. Wah, terciduk nih ya ini kayaknya lagi ngobrol manja bersahabat. Ya, ada kalimat caption juga yang dituliskan, "hmm, terciduk di tempat yang berbeda." Katanya tuh, kita lihat coba ke slide berikutnya. Wow, ternyata ada yang berdoa juga nih Pak Sahabat ya, Ada Bang Yudi Revan nih, Masya Allah Luar biasa, mudah-mudahan keluarga besar dari Lesti maupun Rizky Bilar selalu diberikan Kebahagiaan serta kesehatan Dan kita lihat dalam postingan ini banyak sekali tanggapan dan komentar yang sangat positif Ada komentar dari akun mama anuskir Husnul, anuskir 123 123 Contoh keluarga harmonis dari orang tua dulu lalu temurun ke anak-anaknya Semoga kalian berbahagia selalu amin Tentunya mereka mencontohkan persahabat ya Tentunya Ibu Rosmala Dewi dan Papa Daniel mencontohkan yang baik Hubungan dengan penuh harmonis kepada anak tercintanya persahabatnya ya Dan kita lihat juga ada komentar lain diberikan dari akun Mama Fitri 33 Kenapa berjauhan duduknya? Hai Mama Papa Kapel kesayangan warga Konoha Katanya itu persahabat ya? <gülüyor> Ini duduknya berjarak nih Masya Allah luar biasa Ini kayaknya ngobrolnya lewat hati di prasabat ya Wow, <tuh> luar biasa Berikutnya kita lihat juga prasabat Terdengungan terbaru dari Bang Ariel Yang mengunggah sebuah postingan foto nih Barang si cantik sang kejora kita ya Lihat si kejora Masya Allah di, Si payung tuh, dipayungin ya <tuh> Takut kena hujan Kata Bang Goril. dan nah, kita lihat ini ada luar biasa kalimat Yang dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah, sehat-sehat Selalu ya anak baik, semangat Masya Allah, memang luar biasa Dede Lesti dan kakak Bilar itu adalah Orang baik, persahabat ya Ini disampaikan langsung dari Orang-orang yang paling dekat Dari mereka berdua Salah satunya Bang Aril Yang selalu setia menjaga, support, mendukung Mendoakan untuk Lesti Maupun Rizky Bilar Kita lihat juga dalam postingan ini Banyak sekali tanggapan juga dari para fans yakni dari akun Umi Mays mengatakan sehat-sehat dede om sama semuanya semoga tambah sukses amin. Berikutnya juga nih ada komentar lain dari akun Fitri Vivian yang score mengatakan aduh bang Boril makin cantik deh katanya tuh wow <guluh> makin cantik ganteng dong katanya ya <guluh> luar biasa. Dukungan dan support dari fans juga sangat. Membanggakan, persahabatan tetap kompak, mudah-mudahan tetap solid juga, selalu mensupport Denny Elasti dan Kakak Rizky Bilar. Untuk ke kabar berikutnya, di sini ada kabar spesial bahagia juga yang kita dapatkan. persahabatnya. kita lihat di sini, ada unggahan momen ketika Dede Elasti kejora. Kakak Bilar ada Teh Yuli juga, persahabatnya habis dari Indosiar, tentunya kasih surface untuk... Kak Septi Sregar, sahabat, ya, masya Allah, ternyata hari ini tepatnya, persahabat ya, Kak Septi itu berulang tahun. Happy birthday buat Kak Septi. Mudah-mudahan bahagia selalu dan selalu mensupport persahabat ya untuk pasangan pengantin baru Dede Alasti dan Rizky Bilar Alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka berbahagia selalu. Kita selalu support pokoknya yang terbaik. Untuk selanjutnya kita lihat juga persahabat ya ada info juga nih dari Ahle Aslhar ia menginfokan persahabat ya di sini harus mendukung nih tentunya mendoakan yang terbaik untuk kelancaran grand launching kopi dangdut persahabat ya Indo Movement tuh persahabat ya grand launching di Team Square New York Amerika Serikat persahabat ya Indonesian Musik batik mat Indonesia tradisional wedding dan performance masya Allah ini karya-karya asli dari Indonesia mudah-mudahan lancar semuanya tetap kita dukung terutama musik dangdut Indonesia yang selalu tentunya mendunia para sahabat ya lewat lagu dangdut Amerika Serikat sudah tentunya booming di para sahabat, ya mudah-mudahan selalu kita doakan pokoknya yang terbaik untuk karya-karya semua